bismillahirrohmanirrohim sahabat ibnu abbas rodlawan itu jauh awaluman yuda ilal jana yomal qiyamati aladina yahmaduna ala kuli kalin tadi permulaan orang yang dipanggil ke surga pada hari kiamat itu mereka yang selalu e, memuji Allah ala kulli halin atas segala tingkah. jadi selalu memuji kepada Allah, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, baca alhamdulillah. termasuk dapat musibah, ya. Dapat kesulitan Ini pun juga masih baca Alhamdulillah Jarang kan? Nge, Kalau orang syariat ini biasanya kalau Apa itu ada kematian bacanya kan Innalillahi wainalji'un Kalau dapat kematian baru mengucap innalillahi wainalji'un Tapi kalau orang hakikat Baca enggak? Baca innalillahi dia baca alhamdulillah alhamdulillah itu orang kakekat kenapa dengan kematian kok baca alhamdulillah karena orang hidup itu susah kata mbak Sirot orang hidup itu kan sarwo unyo apa bahasa sarwo unyo itu sarwo unyo itu kalau kaya itu kaya kesulitan nggak okay. kaya kesulitan kaya apa itu Soro. Iya. Soro. Susah. wong urip itu serba su. Susah. Soro. duwe anak, soro gak duwe anak. Soro duwe-duwe soro kak duwe duit. Tambah so. Nanti sini dipilih opo yuk? Semuanya kan su. Sulit. Susah. Nah ini. Ini orang hidup. Bahkan kalau, kalau melarat kata bayi sirot Itu namanya melarat kemarem Kemareman, enggak ada orang itu puas-puasnya itu enggak ada Ayo sempat sing puas Apa yang beras sak batok Nuh, Puasa Orang mungkin, mungkin sudah di, Dikasih uang 100 ribu inginnya 1 juta 1 juta Kepingin dikasih duit 1 juta inginnya 100 juta juta dikasih 100 juta inginnya satu mil, mil ya terus sampai tril, tril. Kalau puas puasnya manusia itu mar marnya -mar itu nggak ada nah ini jadi kalau orang hakikat itu ala kuli halin, itu baca yahmaduna membaca alhamdulillah itu tidak cuma taklal mendapatkan kebahagiaan nikmat tapi ya ala halin lah tingkah itu tingkah apa ya, tingkah susah ya, tingkah senang. Itu membaca Alhamdulillah. Ini orang-orang orangmu orang apa itu? Kata sahabat Ibnu Abbas. <tuh> Wakola Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, Lakot asbahtu sungguh-sungguh aku jadi. Wa ma baqo li sururun illa fi mawaki'il qadri Jadi tidak ada yang tetap bagi saya kebahagiaan kecuali fi mawaki'il qadri Di dalam apa itu mendapatkan putusan Allah Mawaki' itu jatuh Jadi apa itu mendapatkan putusan dari Allah Nah apa yang yang tidak diputus Allah. Ya enggak ada. Wong kita ini dalam hidup itu. Di dalam genggaman kekuasaan Allah kok. gimana? Di dalam genggaman kekuasaan Allah kita ini hidup. Satu nafas. Satu gerakan. Bahkan satu kedipan mata. Ini pun di dalam genggaman kekuasaan Allah. Apa sih kita bisa berbuat? Enggak ada. Semuanya itu semata-mata atas takdir al Allah. Makanya kalau orang iman takdir terakhir itu wabil kauderihi, khairihi, wasyarihi minaul, minaul. Tapi ini seringkali dilupakan bahwa kita ini harus percaya apa yang menjadi putusan Allah baik atau buruknya putusan itu kita harus percaya. Percaya, bener? Ayo ojo kok api-api doai. Masono elek keputusannya Allah Nah ini lah kalau Sahabat Umar bin Abdul Aziz Lakot asbatu Teman-teman aku jadi Wama bako li sururun Illa fi il qadri Jadi Kalau ini diputus Allah itu Bunga tetap bunga Putusannya Allah itu tetap bunga dia Beliaunya ini Pokoknya itu putusan Allah, Allah. Hmm, tapi sekarang ini orang itu nggak percaya putusan Allah yang dipercaya itu akas, rekayasa reka dirinya sendiri-sendiri. Wah, wakina direka reka mau pilkada, <coughs> bikin macem-macem. Iya -macem. enggak? Enggak percaya, ambek takdiri Allah. Ini ya kan, ayo sopeng percaya Allah lah kau Iku anune wis maruno terus akal-akalan wis maruno ngetono dhuwit sapirang-pirang ya ngene iku leka aku dudu Allah kadang-kadang niku wis akal-akalan sing digawe ya maleh akhirnya ngene mangko ya ora kan karupan mangko ana Indadzoni Abdibi wis kon aku terserah nang kon-kon kak aku gak kok libatno ya kon terserah kon ngoten niku niku Gusti Allah Wakil lalahu, akhirnya dikatakan pada beliau Umar bin Abdul Aziz mata tadi terus lalu apa yang sampan kepingin ini ya ini apa yang sampan kepingin itu apa ya ini mak yak yak jadi sesuatu yang diputus oleh Allah makanya beliau pada waktu diangkat oleh Umar bin Khattab Menjadi gubernur di Mesir, apa apa itu jawaban beliau? Beliau ini nggak baca Alhamdulillah, bacanya Innalillahi wa inna ilai Rojiun. Ini Abdul, apa sahabat Umar bin Abdul Aziz? Jadi, dapat jabatan ini kayak dapat apa itu musibah beliau itu. Inna lillahi wa inna roji'un Jadi karena apa? Karena itu musibah Mampukah beliau ini mengemban tugas dari Allah? Ini loh Putusan yang, di, yang, di, yang diinginkan adalah putusan Allah Kalau putusannya itu anu Ya malah dia itu bilangnya Inna lillahi wa inna roji'un Wa kola rohman al-banaji Min ibadillahi Kolako, eh, ya, yastakabuna minas Jadi dari hamba-hamba Allah yang diciptakan mereka ini senang minas soberi dari sobar yatakovuna yaitu eh, mawaki alak dari pirido. Jadi senang sobar terus yatalokovun yatalokovidu terus apa itu Kandek-kandek itu ya beliau itu nggak pernah berubah kesabarannya itu ya talakafun kesabarannya terus menerus nggak pernah ada apa itu perubahan. Nah ini ya mewakili al-akbar apa itu jatuhnya apa itu kekuasaan putusan allah Biridho Tadi sobark sendiri Ridho terus. Sabar terus rito mandek kain Uno. kadang kadang kita ini enggak loh ya, ya uno sesuatu saya se nggak nguainai Uno wes, ya, metu emosine ge ya. Lalu ini sabar orang Padahal ditantang aweti mentala kofuna ini terus-terusan so, sabar so dengan rito putusan Al Allah takdir Al Allah iso Uno bu. Hmm? Wangel lo <laughs> ini ngota nah itu hamba Allah dari hamba Allah, nah yang diciptakan mereka ini seneng, sobar. Jadi, biridho, jadi, e. sabar, jadi ya talakafun nama wakilak dari pirido talakufan, jadi yo ispokei kayak gitu sabar, bar menulis, wakaula benu mahron. Malam yardo bil qada'i falaisa li khamki dawa Barang siapa yang ridho tidak ridho dengan putusan Allah maka enggak ada opo kham koyo Komboyo opo? Kumprung opo bahasa Indonesia ini kumprung. Hah? Enggak tahu Ma, enggak tahu malu. Iku kum kumprung kelakoane enggak tahu Ma malu. Enggak ada obatnya itu. Ora rida nang kodok berarti dai kumprune iku enggak tahu malu kepada Allah. Iya kan? Gak tahu malu kepada Allah. Nah, niki. Enggak ada obatnya wis. Lah ora Iya kan? Wa Abdul Aziz bin Abi Dawwa rawat laisa sy'nufi akli khubji sya'ir wal kholi wala filuksi saufi wa sya'ri walaikumsalam nufirido alhamdulillahirobbilalamin jadi nggak ada efek umpama makan apa itu roti dari gang jagung atau dicampur dengan cuka enak pake roti roti jagung ambek dikay cuka dicelut roti cuka di pangan sampai ntar itu ilate ya Alah pakaian yang kasar ini soft pakaian yang dari bulu Atau dari bulunya ayam, sya'rin, rambut ini ya Walakini sya'nu akan tetapi perilakunya Ini di dalam ridho dari Allah Azza wa Jalla Inilah yang paling bagus itu ya Jadi lakunya itu di dalam ridho dari Allah Itu yang paling penting ya jadi bukan kok laku itu eh, karena makan makanan-makanan yang khubzi syair atau wal khayli wal filipsi saufi bukan itu. Jadi laku itu dilihat dari Ridhonya dari Allah, bukan kok penampilan casinge casing atau dari makanan. Langsung jawa umpamane wah makanannya robot Hanya cuma makan dari apa itu? daun-daunan, ya kulup-kulupan, mau makan mutih, wah yuk, mari terus, apa itu pakaiannya juga pakaiannya yang es kira-kira, kiro disebut lah terus pakaiannya sing, kira -kira, pakaian sing kiro-kiro pakaian sing rombeng-rombeng, tembel-tembel, jadi disebut wali kan sih, itu lo laku itu, jadi perilaku itu itu, syaknun itu bukan itu. Tapi yang dia mengisahkan itu adalah ridho itu loh. Ridho kepada Allah. Bisa lagi. Itu gak yang mau tauhid, ngaku tauhid. Biar kan, kalau gak ada murid, namunnya Mbak Pejo Kapan duking itu, aku kadang ngudeng-ngudengan, pakaian ireng-ireng, krono ireng, Ngunakan Mbak Pejo. Kadang-kadang, apa, kuplo ijo, ambih ijo, tarung ijo, tas ijo. Kalau aneh-aneh kau nol, kalau sengeni, kalau sengeni saya isto kalau sengeni. Tutu iku laku iku, ya iki nih, tabu ini dek ini, duduk iku laku itu. Jadi laku itu perbuatan itu bukan itu. Laku, wong ngelaku ini loh, syak nuloh. Duduk iku, jadi ngelaku ini bukan kok mangan, dek ini, dek Arab kono mangan roti gandum, roti jagung, dicampur cu, cuka, maringunu terus baju nih baju, terus kok bulu, terus kok Bulu, ya, bulu, bulu merak, bulu opok, bukan itu, tapi ya, ini masalahnya keridoan itu, loh. Nah, Lari itu menandakan ikhlas, kah? Oh no, wali kak ikhlas itu. Lala, nah, uang ngerti ilmu tahu, kongkon ikhlas itu, temenan gak iso. Paling-paling, sumpah, aku ikhlas, lalu ini paling paling, gimana? Tadi keikhlas batinnya, aku lagi gak paham, ilmu ini gak iso. Lah batinnya pih, batinnya nganggekake kotiku. Baru paham hakake kot, jaket. Nopo niki eh, ikhlas kelas, mau ri, ridho gak iso ridho mau tengok. Waan salaf, inna taala ida kodo fisama i jadi sesungguhnya Allah itu apabila Allah ini memutuskan di langit. ya Di dalam langit suatu putusan. Ini akhabu lebih dicintai. Min ahli arti dari ahli bumi. Itu ayardau bi Jadi kalau mereka itu ridho dengan kodo putusan Allah. Itu lebih dicintai oleh ahli bumi. Jadi kayak umpaman dia ridho. Nah gini gusti Allah. Itu baru putusan paling dicen disenangi wow dek langit ini kumangkowesti putus mengaruh Allah wow, dek jurnu dek langit langit menungso akhirnya wah moingki katenya oleh ini katenya oleh gunung rezekinya oleh akeng diputus nendek gunung makanya setan suka mencuri apa itu beritalah langit naik setan ini naik masuk oleh malaikat langit ini dijaga supaya iblis ini enggak masuklah ke langit, akhirnya dilempari dengan sihab Apa itu sihab Siap itu adalah pecahan-pecahan lin, lintang. Jadi di, di Makan ada, ada lintang yang celorot. Itu itu anu malaikat melempari iblis. Nah, kalau ada yang lolos masuk ke sana, nah, di sana itu ada putusan Allah, malaikat tahu. Akhirnya, wah ini orang ini yang mau dapat rezeki, wah orang ini mau jadi bupati, wah orang ini sudah disebut-sebut di sana. Akhirnya setan ini akhirnya membisiki dukun-dukun. Tapi membisiki, membisiki itu enggak murni, dihiasi dengan 99 kebohongan. Kebenarannya cuma 1, 99 nanti bohong Awas loh ya.